Mulane opo anane urepuki trimon kanti legowo neng berjuang terus untuk merubahnya setiap tahap perubahan kita nek mati lagi dua tujuh sepuluh hewu nek mati dari limolas nek mati limolas ojel limolas hewu kowe bayangke satu sewu modal kowe sing penting kowe nggak bayar bi karuang liyo nanti hasilnya pasti indah dan hidup ini adalah keindahan bukan kebenaran kebenaran itu hanya bekalnya, ya.